Sabilu ad bahasa Nabi lain, bahasa Rasulullah. Saya katakan zamanun ala umat yang datang, ini zaman umat, kaku bahasa Nabi. Hum aradu anta sytaril jannah walau bisa <tip> manin <tip> rohis. Lama akhir zaman, umat kaku pada pelit kekep. Ini, ya pada milik beli surga, walaupun murak, si beng surga, mana nene? mana Dia narap pada milik beli surga, walaupun murak. Contoh, makin tiang pulung gom sami, nyumbang jika masjid yang nyumbang jika madrasah. Walaupun nak murak, kan dia dengan dengan apa orang para jemaah. Ya suruh sekian sekian lagu dah kamu narik dengan sandi milih nyugulan masih, barangan korban semakin. Musuh menerima menarik angkat korban jadi narik dengan diarik rezeki, diarik dengan ya jelang sebenarnya. Mau nak milih perangan diri sila, mesti nak nabung misal, taruhlah misal anda tahu lemak, tak takorba setahun terabung tak ampun anda mahu dua juta tapi lelalu naik peng 2 juta kenapa? Muat nyogolan, kacat pintu, kan? Wargaat muat nyogolan pada 2 juta, 2 juta mau beli sampai sakit. Tahu mele nih kian, di narak mele. Wahyie bahasa Nabi lemah pada akhir zaman di narak dengar mele pada beli surga walaupun murak si kambing, manek nenek. Wahum, dan mereka mah bahasa Nabi S antas tarin nar walau bisa manin goli boleh maluit dengan berbondong-bondong beli neraka walaupun mahal sira beli neraka nyan belien mbek contohan sewa kecimol aneh dulu Mau sewa kecimol pira-pira dua barungan wis isin macet niki prayu sin macet isin kan be sewa kecimol dua barungan Mau sewa macet rorong dengan ngena macam tu Nah Uzu bilahimin zaylik, mau kenan siapa nyongkon nyongkon, mau salah salah hantam, muntir pada ben nena, ben bus, sembayangan, saya tanggung dosa, nikit dengar saya nanggap ti, lagu mem beli membahayahan, pire senyawa kecimol 4 juta, tia. hasil barungan, bakti amun dua barungan, pire juta, baru muat tundangan kecimol, muat dosa pada gawe n. Mu sedangkan mon tuang guru menundang Jaka Koroh biwish tuan guru aku kena angkat. Menggantikan tabin tuang guru 1000. Satu, satu natun dek. Si kolet kekep, mon masalah kerajaan. Mon dunia jangan agak ah, gampang eh 4 juta adik. Jangan keren-keren kena peraturan lek. Kadus kadang, kadang itu kadus tak boleh apa arah niki menyewa kecimo anggeh, yang kau buatiring isi lagu dah kamera banin sogok banin bengkadus kadus kepeng pukul satu benyong nyongkol kadu kecimo niki ruan makin coba mohon, Tuan guru kelelahan ceramah sekian ruan beng, supiran diri yang perdateng diri Mukdiri, na, memunan murah baik. Mau telpon lo jalanin tonton balik, tak? Eh, orang guru sila emak eh, undang jodoh sama nenek uning. Um, Mau perdatang diri, muntah, lay muni. Ya Allah, ya Tuhan kaji. Mau karimah tahu jemput, saran tuang guru si simulian, saran tuang guru niki para jemaah, ala ulama warasatur. Ambia, mau dakak mana? Para jemaah harapan sepo ketika niki undang tiak. Dan melihat itu jemput tak mobil kanu? Iruan, kanu kempes ban. Nenarak doang ma, ke dalian masih ansa. Mau ane itu bejemput tak kendi? Mula lalu, mau hai, teman suruh tu sedirorong liwah kanak baca angu bu, bunun bea. Mau Mumpeng anjang bulu umbateng antik, ngleto jogbalek. Mo goyan lepas salam. Apo nem tatik oh neng. Angkat tiang niki tesuruh bajempu tuning inti. Embe kecapo ngawani angkat dua kliwat baru tesuruh jog ketihuni. Kusain le julus. Sa, <laughs> Sajari buah tu nganjeng bulu, Saya muri besar Pemonto ada nara pedal, hendak tekol naik, temui haru, ur. Nenek ada di sana di tangguru neng. Niki, ruan, mon, mon masalah hera, jamu pada sepilia. Padahal tiang pulungum sami saaran akhirat, Niki. Walal akhiratu khairul laka, minal ulah. Akhirat lebih sulah daripada dunia, akhirat lebih abadi daripada dunia. Kendaraan salah tiak adun. Bayangkan 2000 tahun perjalanan dari sejetek sejak lagu net milih beli dunia. para jemaah. Coba mesti tiak pikir-pikir motor sekan doang. Pira Azizan mangkit membeli sekan sekan nampuah tekadu 2 tahun setahun. Pira Azizan motor kau dek mangkit lima belas juta nampu sekupi. Skopisah nikia peranek, second lima lah juta, mau mun baru enam ini en selai juta, mau skupi nikis abaruan, nah. en me kapal lagi telung dasar lima juta, hampir empat puluh juta, mud kredit nikis jatuh empat puluh juta, en me, yer ya, harga motor relit dunia mud beli, dah kak menu kemaha lantih. Lagu mun bembek saji 4 juta jadi melek beli nis kebang lalu isik merap aku. Mudah-mudahan <tuk> silak kulunggum sami sekecan sugih sida-sida Allah rezeki amin ya rabbal. <tuk> Lagu kambeh tapet jelang doa ngibu barak niki karena det melet yang kulunggum pikiran diri det loya det melek bersedekah ya petekitan jelang si nenek. Kamben hai rezeki Allah taala Tujuh si Allah taala kadang terbit rezeki langgun tetmele kadun sedekah maka Allah taala pelit jek kita jari Mun pelit itu bersedekah maka Allah pelit jek kita